Nah, kita nyanyi sama-sama ya bait selanjutnya.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 Hati. Ah, si.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 Halo adik-adik, selamat hari minggu, selamat pasca. Wah senang sekali ya, hari ini kita bertemu kembali. Apa kabar? Ha, Elkana ada Alvaro, adiknya Aurea, dan Abigail, Sinaga, Helen, Sophia, Yeremi, ada Kiki ya, ada Kristo atau Kiki. Ada Christy dan Fai, ada Jepan Metiari. Oh siapa tuh yang sedang berdiri-berdiri? Oh ada Peopan, ada Ethan. Ada Yosep, ada Genta, ada Selo Nenggolan, ada Jennifer, eh Gio pinter sekali sekarang sama Oma. Ada Manuel, ada Sen, ada siapa tuh? Oh iya, Jeje Lumbantoruan, ada Samuel dan Daniel Pan, Panjaitan. Ada Belpa dan Adriel Bakas, ada Mika, oh, Mika udah kelas 1 kayaknya pinter ya, ada Seba. Bianca dan Brian, ada Jepan Da Costa. Wah, adik-adik sudah duduk siap-siap mau dengar cerita. Eh, pinter sekali. Ada Dipa, ada Dapan dan Dipana. Ada Gisel, Lomban Tubing. Eh, betul ya? Iya, ada Gapri Poli, ada Nata Naen, Ada Sesan Purba, ada Kal Sohoka. Oh, ada anak pinter nih, Kimi dan... Yako Meloa Halo Salomo Sinaga Lucy Bea Pangabean Eh salah Kak bukan Pangabean Iya Bea atau Betrik Pangamanan Iya ada Elena dan Porlan Ada uh, Betrik Noya Halo ada Kenneth Meneki Eh salah Kak main Kenneth ya. Ada Ben Hope, ada Jojo, ada Beyones, ada Andre Wicaksono dan Pierre Sidahuruk. Adik Adik-adik kasih dalam Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9, kita mau berdoa. Ya, setelah itu kita dengar firman Tuhan. Tanganku ada dua. Lima-lima jarinya kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa, Tuhan Yesus yang baik, saya mau dengar firman. Kiranya Tuhan menolong saya mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya, Tuhan. Amin.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 Adik-adik kasih dalam Tuhan, Tadi kita sudah baca, Jadi ceritanya begini, Bangsa Israel, Karena tidak baik perbuatannya, Tuhan mengirim dia ke sebuah negeri namanya Babel, 70 tahun bangsa Israel itu di sana, Lalu, karena Tuhan baik mendengar peseruan orang Israel itu. Maka orang Israel dibebaskan dan boleh kembali ke kampung halamannya di Yerusalem. Inilah adik-adik ya, yang sedang dalam perjalanan pulang. Nah perjalanan pulang itulah Mas Mur ini mau menceritakan. Cerita apa? Rupanya adik-adik. Kalau seseorang mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, pasti dia punya persiapan. Oh, lihat tuh, anak-anak jalan ya, banyak pasti dia bawa apa. Oh iya, dia bawa air minum. Nah, ini air minumnya. Oh, bawa air minum dulu, belum ada, tapi dia bawa air minum di jalan dia menikmati perjalanan karena saking senengnya akan kembali ke tanah Yerusalem dia seneng dia nyanyi oh dia seneng. lalu dia istirahat oh iya dia istirahat dia minum dulu hmm, kita minum dulu ya istirahat minum dulu ah udah segar terus dia jalan lagi satu hari semua minumannya habis, sudah kosong. Aduh, mau minumannya habis tuh. Aduh, minumannya habis. Gak ada. Haus sekali. Makanannya juga, oh makanannya ya habis, makanannya juga habis. Ya, makanannya habis. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjalanan? Jalannya masih jauh, Adik-adik. Ke Yerusalem masih jauh. Masih membutuhkan perjalanan beberapa hari lagi. Apa yang dilakukan? Lihat gambar yang kedua. Oh iya dia menyiapkan makanan. Kenapa dia menyiapkan makanan lagi? Rupanya dia adik-adik berseru kepada Tuhan. Dia mohon Tuhan saya haus. Ingin minum. Saya lapar. Ingin Ingin makan? Wah, iya, Kenneth. Kalau lapar, minta nasi ya. Nangis, nggak, nggak pinter. Elkanah, kalau lapar, minta makan nggak? Wah, pinter, makannya habis. Apalagi Helena, Brian, dan Bianca. Apalagi tuh yang tadi makannya pinter? Oh iya, kini sama Yakob juga pinter. Makanannya ya sama adik-adik orang Israel. Berjalan dan makanannya habis, dia berseru kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah menolong bangsa Israel dengan cara memberikan makanan dan minuman melalui orang-orang yang ada di sekelilingnya, di sepanjang jalan itu. Dan menunjukkan jalan ke tempat di mana ada persediaan makanan. Ada persediaan minuman. Begitu baiknya Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Kalau haus, Allah menyiapkan, ya, menyiapkan minum, menyiapkan kalau lapar Allah menyiapkan melalui orang-orang yang ada sekelilingnya. Nah maka bangsa Israel bersyukur Mengucap syukur atas semua makanan dan minuman yang diberikan Kita lihat ayat pertama Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya oh, Jadi Bangsa Israel, halo Tono! Halo Tono, halo Tini! Bangsa Israel itu bersyukur kepada Tuhan Allah atas pertolongan Tuhan Allah kepada bangsa Israel melalui makanan dan minuman dalam perjalanan pulang. Dari negeri Babel tempat ia dijajah menuju kampung halamannya yaitu Yeru, Yerusalem. Wah adik-adik cara bersyukurnya dia berterima kasih. Kalau kita cara bersyukurnya banyak, kalau kita makan makanannya jangan disisakan. Ayo siapa Ethan? Makanannya Dipa, Lucy? Halo Lucy. Iya ada dua nih Lucia Iya, Jepan Metiare sama Jepan Da Costa juga Namanya sama Pinternya sama-sama Makanannya Atau yang suka minum susu Tanda mengucap syukurnya Adalah Menghabiskan makanannya nggak boleh buang-buang makanan ya. Enggak boleh disisain susu Nanti susunya basi Asem enggak enak Itulah Cara bangsa Israel mengucap syukur karena Allah memelihara kehidupan bangsa Israel selama perjalanan pulang dari Tanah Babel ke Yerusalem. Nah, adik adik-adik, kasih dalam Tuhan kita diajar Kak Yeyen, Mama Papa, untuk selalu bersyukur. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Adik-adik suka dibelikan ini enggak nih? Kain punya nih. Ayo, apa nih? Oh, asik sekali Cornelio. Iya. Nah, kalau mamah bilang Cornellonya dimakannya jangan sampai habis, berarti bisa berdua es krimnya. Lalu, tidak boleh juga sering-sering, ya. Tidak boleh sering-sering nanti batuk. Kan banyak virus Corona. Boleh makan es krimnya? Boleh. Yang penting kalian tidak boleh banyak-banyak. Lalu adik-adik selain Cornelo. Siapa yang suka minum susu? Enak. Ah, siapa yang suka minum susu? Wah pinter. Iya. Minum susunya harus habis. Itu tanda kita bersyukur. Kita tidak boleh buang-buang nasi. Kalau makan nyam-nyam-nyam. Eh. Jangan lupa, kalau makan maskernya dibuka, tapi kalau nggak makan, kita pakai masker. Nah, tanda bersyukur juga kita dijaga oleh Tuhan. Jangan lupa, apa nih? Iya, inter cuci tangan, pakai masker, tidak bertemu dengan orang yang banyak, supaya kita dalam keadaan sehat. Oke, Tini, jangan lupa sama Tuhan Allah. Kalau semua yang kita dapat ini adalah tanda Allah mengasihi kita. Dan bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah karena Allah begitu baik. Kalau kita disayang sama mama, disuruh tidur siang, disuruh makan pakai sayur. Harus mau ya Gisa? lomban tobing. Oh, pinter sekali, sudah makan sendiri, sudah bisa ke belakang sendiri, itu namanya anak pinter. Enggak, enggak sering nangis, jangan lupa ya Gisel ajak uh, sepupunya ya, Sen ya diajak ke PA kayak gini sekarang pinter sekali. Nah itulah anak-anak. Bagaimana Tuhan Allah mau mengingatkan Kak Yeyen dan anak-anak untuk selalu berterima kasih. Mengucap syukur Kepada Tuhan Allah Terima kasih Tuhan Allah Karena Tuhan sudah Memelihara hidup kita Dari hal-hal yang susah Sampai hal-hal yang senang Nah adik-adik Bagaimana caranya? Banyak ya Oke, Itu firman Tuhan pada pagi hari ini Nanti ada kadina Dina tuh Bikin Apa tuh katanya tadi? Oh iya Yayen ya, mau bersyukur, mau diingatkan kalau air minuman, eh nggak ada rupanya bolong ya, iya air minuman ini Tuhan kasih ke kita untuk kita nikmati supaya haus kita hilang. Nah Itulah firman Tuhan adik-adik pada pagi hari ini, Amin. Aduh, Kadina habis lari nih, capek banget. Kadina mau minum dulu deh. Wah, ternyata cangkirnya bolong, adik-adik. Nah, ternyata nggak bisa diminum. Ini buat kita aktivitas. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengar yang cerita. Sekarang, adik-adik, Kadina temanin untuk membuat aktivitas kita hari ini. Kita mau bikin cangkir ya, adik-adik ya. Nah adik-adik tadi kalian cerita kalau kita harus bersyukur karena berkat yang diberikan sama Tuhan. Contohnya minuman yang adik-adik minum setiap hari, makanan yang adik-adik makan setiap hari. Nah karena itu kita bikin aktivitas ini adik-adik. Bahan-bahannya yang bisa adik-adik temukan di rumah, adik-adik bisa pakai kertas, kertas hvs, mau yang baru, mau yang bekas, mau yang sudah ada tulisannya nggak apa-apa, boleh. Nah, adik-adik kalau hvsnya mau warna, boleh dikasih warna, pakai pensil warna ataupun krayon. Oke, kalau mau berwarna seperti ini, atau adik-adik punya kertas yang berwarna, boleh juga. Atau adik-adik punya kertas Uh, origami yang berwarna Boleh banget Jadi adik-adik siapkan kertas Atau karton Lalu ada Solatip Ada solatip bening Ada double tip Terus juga Siapkan gunting Ada gunting Terus alat tulis Ada pulpen Ada pensil Ada pensil warna Apa aja boleh Nah, pertama, adik-adik, nanti kita mau buat polanya dulu. Kadina punya dua pola, sudah kadina share di grup WhatsApp ya. Adik-adik, nanti minta tolong Mama, minta tolong Papa, minta tolong Om, Tante, Kakak, atau adik untuk bantu ya. Adik-adik bikin ini. Nah, polanya yang kadina kasih ada dua bentuk ini. Adik-adik bisa pilih kalau yang ini. Jadi cangkirnya seperti ini adik-adik, jadinya tinggi. Kalau yang ini, nanti cangkirnya jadinya kayak gini adik-adik, yang diminum sama tono. Jadinya kayak gini cangkirnya. Nah, nanti adik-adik buat polanya di kertas. Adik-adik gambar polanya di kertas dengan bantuan mama papa. Habis itu adik-adik gunting. Adik-adik gunting, adik-adik gunting sesuai pola yang tadi ya. Kalau udah, jadi seperti ini kan. Terus adik-adik lem, dilingkarin. Terus dilem. Dilem bentuknya. Nah, jadikan seperti ini. Nanti adik-adik buat gagangnya. Nanti kak Dina kasih polanya juga ya di grup. Terus adik-adik tempel pakai Solatip nah jadi seperti ini, adik-adik. Tepungnya cangkir. Nah, tapi cangkir ini nggak bisa buat minum, adik-adik. Soalnya bawahnya bolong, jadi buat ditaruh aja. Nah, nanti yang sudah bisa menulis, atau nanti minta bantuan mama, papa, atau kakak, buat nulis di sini. Tulis namanya, adik-adik. Contohnya, Kak Dina bersyukur atau contohnya lagi misalnya Bianca bersyukur gitu jadi nanti ditulis nama adik-adik dan kata bersyukur oke nah adik-adik kadina tunggu ya foto sama gelasnya selamat mengerjakan aktivitas adik-adik Adik-adik, gimana nih cerita yang tadi udah disampaikan oleh kakak-kakak layannya? Wah, pasti seru banget nih kare. Seru banget tuh, pastinya. Astrid dan Karencio berharap firman Tuhan tadi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik sekalian ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberitahukan tadi.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 Sudah dengar firman Sekarang kita mau berdoa dan menerima berkat Tuhan Bagaimana? Lipat tangan, pejamkan mata dan tundukkan kepalanya Kita berdoa Terima kasih Tuhan Karena Tuhan selalu jaga saya Terima kasih Tuhan Karena Tuhan selalu memberi makanan dan minuman kepada saya melalui papa, mama, oma, opa, opung, dan semua orang yang mengasihi saya. Ajarlah saya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan roh kudus akan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan, dadah!